Ketika hujan mencari pas dalam kereninan <tuk> Ketika laho pecah ba. Dalam Gitu gitu sinar Starve. Oh go kayak manik Oh! Mm -hmm.